Halo Sobat Serbaguna, baru saja saya membelikan squishy boneka tikus sebagai hadiah dari pulang berjalan-jalan. Hanya satu hari saja, squishy ini sudah rusak, boneka tikusnya tidak lagi mau keluar. Cara kerja squishy ini sangat sederhana, yaitu memindahkan ruang udara, dari gelas di bawahnya ke boneka tikus yang mengembang ketika gelas dipencet. Berarti kedua ruang ini harus sama-sama kedap udara atau tidak ada lubang sedikit pun. Saya menemukan lubang di sini, dan pastilah ini yang menyebabkan rusaknya squishy ini karena produsen squishy ini tidak mengelemnya dengan teliti. Maka muncul ide saya untuk mengelem ulang secara keseluruhan dengan lem tetes cair atau lem Korea. Hasilnya, lihat sendiri, sobatku juga pasti bisa.